Woy. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, oke halo halo waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, ya guys ya waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, kita, max in dulu. Mas, yeah, kita apa namanya nih Cuy, ya. Biar rusak coy. Nih <laughs> kita kembalikan ke bet 3210 saja bosku ya. Nah, ya Pak casin kita spin-spin dulu bosku ya. Welcome connect lagi sama gue bosku ya di channel Kang N lagi coy ya. Baksudnya, bermain Olympus lagi coy ya. Oke nih connect kita quick spin dulu bosku atau spin cepat coy ya. Kita main Olympus kali ini power 100 kali lagi coy ya. Enggak usah banyak-banyak Gue tadi skip bos. udah Dibu cuy ya Udah rungkat tapi cuy 100 ribu cuy ya. Sekarang gak jadi konten semua kaca Ini jadi cuy ya Karena gue kayak gini tuh Aduh Amang... capek bosku ya Jangan lupa di like-like bosku ya Gue kayak gini juga cari kontennya capek cuy ya. Cari konten cek RTP dan pola tuh. Aduh Memakan waktu juga cuy ya Jangan lupa yang berdatang untuk klik video gue Jangan lupa bosku ya bantu like, komen, dan di bantu subscribe-nya juga cuy ya jangan lupa di share juga buat kalian yang mau info rtp terbaru olympus dan trik pola pastinya disini bosku nanti kalau kalian punya trik atau punya pola terbaru kalian bisa komen-komen saja bosku ya buat yang mau coba bisa dikomenkan saja ya wih dapet skater 3 ya bosku ya takin kos skater 3, skater 4 ya skater 3 mulu ini dikasih 4 ya Nah, buat kalian yang kepo gimana bermainnya? di mana gemainnya di server 168 bosnya untuk linknya ada di deskripsi bosnya atau di komentar bosnya nanti kita kasih di situ bosnya barangkali ada yang mau main juga ini sekedar hiburan atau game saja bosnya tidak untuk ditiru bosnya kita cuma have fun untuk bermain saja bos kaya? oke lanjut ke in game-nya kita udah dikasih kali 32 bosnya berarti kali 6 15k masih ada 10 kali spin di bet 3000 kita dikasih gratisan free spin ya guys ya Lumayan sih. Semoga bisa jadi pundi-pundi, wajah bodi-bodi poin dek. Babi kelas ya. Makan ya. spin lagi oke. Oh, kasih dong. Langsung diterjunin bosku petir us. Wih, lima ribu enggak dipetir bosku ya. Wih, tambah lagi enggak terus. Ayo ayo, ayo ayo ayo anjir us ya. Tika oke, okay. <tik> batuk bajir. Oke, okay, ada kali ketiga ada scatter 2. Oh, iya turun lagi sih. Tambah 5 lagi scatter. terbaik bosnya 5 kali free spin lagi coy ya. Terbaik, cuy, ya. Nice, yang pertama 45K ditambah aset spin lagi ini bisa, Yang minimal kita bisa lagi ya. 300K bisa, lah, bos ya. Tambah kita pakai free spin minimal kita harus dapat di kartu ya. Karena kita dapat 3.000 cuy, atau 2.500, bos ya. Oke. Okay. Sekali dua konek birunya, konek oke, oke oke, konek lagi oke okay, oke, dulu biru oke biru oke merahnya harusnya oke, ya kurang dua oke, oke apa apa oke, oke oke, oke lumayan oke ya menambah oke, oke untuk oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, kuningnya turun oke oke, oke pas kaleng empat nggak di konek masih atau spin masih banyak bos ya ngomong-ngomong perjalanan kecil banget sih 11 doang bosku ya tapi enggak apa-apa yang penting ini kita dikasih. sih wih curnya bosku cawan itu gak di ya usia lima kali lima merah pas kaleng enam oke konek ada mahkota ada itu konek bosku ya aye nabri bos ya gak apa-apa sih apalagi ini maka bos ya peningkatan dari mes kita ke up Maka bos ya karena perkaliannya udah 17 ya Oke masih ada 2 spin lah kita Sekali 2 dua uh, spin please Konek -kone. lah kone -kone. malah hujan petir Gak ya, dikasih konek bos ya Gak apa sih ini kita balik belum dikasih profit bos ya Enggak apa sih masih ada sisa spin bos ya Kita lanjut dulu bos ya Habis kita Apa namanya Gak buncanya kita off dulu bos ya Kita play cik, ya karena kita nggak dikasih profit kita cari-cari yang connect ya, dulu bos ya ini connect nih. Nggak dikasih profit yang menurut gue bos ya. Oke kita gas dan free spin 240 aja ya. Kalau profit menurut gue itu kalau kita main di 3000 itu bos ya, kita harus profitnya 300 k itu bos ya itu profit sih ya. Lalu kita dapatnya di bawahnya sih belum bos ya, tapi kalau tanpa buy-free spin kasih-kasih ya. Ya, syukurin kita saja say, Tanpa kita harus free spin aja. sudah dikasih ya bos ya. Oke lanjut lagi ke game-nya bos ya. Ngomong-ngomong ini kita udah dikasih spin ketiga uh, bos ya belum ada. Perkalian juga sih apakah kita akan mendapatkan lagi atau tidak? Nah, lima masih di connect. Terbaik, icunya Oke turun. Uh, cawan icu uh, oke okay, cawan icu bis. Kurang satu ya. Uh, sedih. Uh, 3. 23. Uh, duh. Mantap betul, mantap betul masih bisa usia, ya. Wih, masih bisa konek beruntun, Bos. Yah wih. Nih. Sekali konek kali, 13. Oh, 300. Langsung dikasih profit, Bos ya. Terbaik. Derajat 138, Bos ya, pastinya guys ya. Gas kembali. Ini enggak perlu bergalen kecil kalau konek-konek terus sih. Oke, oke saja, Bos ya. Oke nih. Cawan biru. Wih, ini Bos yang gue suka aja ya masih dikonek-konek lagi, laki icunya bisa, us. oke, tambah lagi cawan icu tuh bos, birunya lagi bos, uh kuningnya lagi bos, pas petir bukan sembarang petir bosku ya, oke, dua puluh empat ini keren sih ya, wih lagi sih ya, karena kita dikasih full apa namanya kornet ya, full connect petirnya lumayan sih ya, tujuh belas kali sih ya. Masih ada tuh kali spin. Apakah masih bisa menambah lah. Oke, oke nih, Tambah lagi us. Angka tangan us. Angkat tangan cincin us. Nih, ijunya konek cincin us. Waduh, kurang satu ya, Bosku ya. Oke, konek-konek lagi. Apa nih merah, Bosku ya? Waduh, us. Nah, cincin cincinnya, ah. sekali dua konek. Oke, birunya lagi. nya bisa lah. Usah ya. biru cawan biru. Wih, di cawan biru benar rancu. Oke masih dikonek. lumayan 19, okay. super bos ya. Terbulai, bos, usus bos, ya. masih ada 3 kali spin, bos, ya. Masih ada kesempatan kita buat uh, menambah di Iya, Panjang. Malah dikasih sem, bos, ya. 3, kali spin, ya. Ah, sebentar pasca. Lumayan bosnya not gacanya kita ambil saja bosnya kita sudahi karena kita udah bermain 7 menit ternyata bosnya. Ah, jangan lupa di-like, comment, subscribe See you. Bye. -bye.